langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita udah membuat polanya nah ini ini kainnya itu saya lipat dua lipat dua nah ini dalam uh, dalam meletakkan polanya itu harus lurus ya jadi nggak usah nggak boleh mereng mereng gitu Biar nanti hasilnya bagus nah itu ada empat pola ini yang ke satu ke dua ke tiga ke empat nah jadi itu semuanya itu dilip uh, kainnya itu dilipat dua, nah di disini saya menggunakan satin bridal, bridal nah jadi itu kainnya yang sedikit kaku gitu ya, nah jadi hasilnya itu seperti ini, nah ini bagian belakangnya nah ini bagian samping depannya nah kalau ini bagian bagian bagian uh, tengah belakangnya ini bagian tengah belakangnya karena di setiap pola itu saya tulis agar agar agar saya tidak tidak lupa gitu ya nah setelah itu nah ini ingat ya harus lurus gitu jadi enggak boleh bengkok biar biar kita ngambilnya itu nanti bagus nah nanti setelah itu di pinggir-pinggirnya kita kasih kampuh ya kita kasih kampuh nah ini untuk bagian masing-masingnya itu masing-masing polanya nah ini saya kasih kampuh semuanya saya kasih kampuh langkah selanjutnya itu yang bagian ambil pislin ya nah ini bagian depannya bagian depannya, nah ini yang ada kupnatnya itu kita lipat seperti ini karena ada potongan kayak komponennya. Nah kita lipat. Nah ini bagian depan ini ujungnya ini. Nah bagian uh, depan. Nah depan di sini. Nah bagian depannya yang ini. Nah di sini itu dia di sininya. Nah ini uh, tidak tidak terpotong. Nah, ini jadi dua lapis. Nah, bagian ini tuh nggak terpotong gitu ya. Nah. Ini jangan lupa dilipat. Nah, kalau bagian ujungnya ini Kalau bagian ujungnya ini, nah, yang di sini itu uh, dia kita kasih kampung sekitar 2. 2 cm. Nah, di sini terputus. Ya, di sini terputus tapi dia itu uh, disini di itu dua lapis ya. Nah, ini bagian depannya, Nah, ini bagian belakang. Untuk lapisan yang bagian nah, ini dua lapis. Nah ini e, untuk bagian atas atau bawahnya itu saya kasih nama biar enggak lupa Ini atas Nah ini bagian depan atas berarti gitu ya Biar enggak lupa Nah kalau ini yang bagian belakang itu sama dua lapis juga bislinnya Terus saya kasih nama Nah ini saya kasih nama Ini bagian bawahnya Ini bagian atas nah ini masing-masing kasih kampu itu ini putus ya ini putus, ini kasih kampunya itu masing-masing kiri karena itu 2 2 2 lapis juga 2 cm kampunya ini yang atasnya juga dua bagian bawahnya itu sekitar 3 atau 2 gitu, nah ini putus ya, ini bagian belakang nah seperti ini, ini bagian resleting sampingnya, nah ini bagian resleting itu saya tulis juga biar tidak lupa gitu Nah, saya tulis itu setelah pislinnya tadi udah kita buat Nah itu jadi yang pislinnya itu kita bentuk ke kain Nah jadi itu seperti ini nah makanya saya bilang itu bagian depannya yang ujungnya itu uh, tidak putus nanti dia hasilnya seperti ini nah jadi kita ngikutin dari pola pislin tadi jadi bukan ke pola uh, kain tadi ya, nah ini, bagi, ini bagian belakangnya nah ini putus memang, kata saya bilang jadi dia uh, ada dua ada dua, nah seperti ini dia nah, yang bagian depan itu dia seperti ini ya, nah makanya saya bilang itu yang bagian ujungnya itu ada yang nggak putus nah jadi dia dapat dua seperti ini, nah jadi kita bentangkan pisalnya ke kain jadi bentuknya seperti ini Setelah, setelah itu, yang ada pisilnya itu kita setrika. nih ini bagian lemnya itu kena kakain ke ya, jadi jangan terbalik. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah, bagian uh, belakang atau bagian depannya itu kita sambung. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, kita lanjut bagian resleting. Nah, ini lihat, ini udah dijahit ya, bagian-bagiannya itu yang bagian belakang nah ini sampingnya ini tengah belakang itu nah jadi udah dijahit ya nah ini kita lanjut ke bagian resletingnya nih resletingnya saya pakai resleting Jepang nah jadi tuh yang bagian merah-merahnya nih kena kena ke sini nah ini sini merah-merahnya ini sampai ujung nah ini kena ke resletingnya jadi Uh, tandanya itu garis-garis merah gitu yang udah radar itu nah, jadi itu udah udah nanti kalau kalian udah jahitnya nanti itu kita bisa balik nah, jadi dalam menjahit resletingnya itu seperti ini ya, bagian belakangnya nah, itu sesuai dengan yang radernya sesuai dengan yang radernya jadi kita pentul ya bagi jadi resletingnya itu kena ke bagian merahnya itu. Nah, di sini yang udah kita pentul tadi itu saya jahitnya itu pakai tangan dulu nih. Pakai tangan dulu. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung jahit pakai mesin nggak apa-apa. Nah, di sini saya jahitnya pakai tangan. Nah, jadi itu yang tulang resleting itu dia ke warna merahnya gitu ya. Nah, ke warna merahnya jadi sampai ujung, gitu. sampai terak, sampai habis ke resleting Jepangnya. Nah, jadi ya uh, gitu ya. Jadi tulangnya itu ke garis merah itu. Nah, seperti ini ya. Ini saya jahitnya jahit tangan dulu nah dalam menjahitnya itu kita kasih jeda untuk bagian paling bawahnya itu sekitar satu tangan gitu nah satu tangan ini kalian jahitnya sampai sini saja nah sampai sini saja nah agar nanti nggak uh, kena ke itu ini kita pakai sepatu sebelah nah pakai sepatu sebelah dalam menjahit uh, rasleting Jepang ini Nah, dalam menjahit-jahitnya itu Seperti ini ya, menggunakan uh, Sepatu sebelah itu Nah uh, Di sini saya jahitnya itu dari bawah Karena paling sulit itu yang di bawah Nah, jadi kira-kira Itu Saya bilang tadi kasih satu jari Nah Jadi sekitar di sini dia Nah, jadi baru kita jahit ya Jahit semuanya sampai selesai kalau sudah dijahit, nah ini kita coba dulu biasanya itu dalam menjahit itu, nah ini udah jahit pakai mesin ya. Nah kita coba kalau sudah dijahit pakai mesin, nah ini kita coba apakah ada yang nyendat-nyendat, nah ternyata tidak ya. Nah jadi berarti ini, nah berarti jalannya sudah mulus, berarti sudah betul. Nah sudah betul. Nah kita coba lagi ke bawah ada nyendat tidak? Nah, tidak ada nyendat, ya. Nah, berarti uh, sudah bagus gitu ya, dalam menjahit uh, resleting Jepangnya. Nah, itu kelihatannya dari depan seperti ini. Kelihatannya seperti ini kalau kita sudah jahit pakai mesin. Jadi, jahitnya tuh harus mepet-mepet gitu. Nah, setelah itu, karena kita sudah jahit resleting yang di sebelahnya, nah ini kita jahit lagi resleting yang di sebelahnya lagi. Nah, ini kita pentul, nah seperti itu. Nah, jadi kalau dari dalam itu kelihatannya seperti ini dia. Nah, itu sesuai dengan radar merahnya ya. Ini kita pentul dulu, nah kita pentul dulu sesuai dengan radar merahnya itu dari sampai ujung ya sampai ujung sampai akhir nah ini saya pentul sesuai dengan radar merahnya itu biar dia terlihat rapi ya sampai sini setelah sudah dipentul dijahit nah jadi penampakannya itu seperti ini kalau dari dalam ya dari dalam penampakannya itu seperti ini ingat ya sesuai dengan radar merahnya agar Agak rapi, gitu. Nah, nah dalam menjahitnya itu, perhatikan ya, harus rata, gitu. Nah, ini harus rata. Nah, perhatikan, jangan sampai nanti merem-merem, gitu ya. Jadi, untuk yang bagian depan itu, saya sampai sini saja, kira-kiranya itu resleting yang atasnya itu sampai di situ saja. Nah, untuk bagian ujung yang resleting itu yang dikasih jarak satu-satu jari, nah itu dia seperti ini karena kita jahitnya enggak, enggak sampai ujung. Nah, jadi itu kita jahitnya pakai sepatu sebelah. Nah, hasilnya itu seperti ini, berulang kali biar dia nanti tidak berlubang. Nah, ini dia. Selanjutnya, nanti baru kita jahit. Nah, ini pakai sep uh, sepatu sebelah ya. Nah, sampai si sampai di situ dulu kita jahitnya. Pakai sepatu sebelah yang kita pentul ini ya. <tuh> Kalau sudah dijahit nanti hasilnya itu seperti ini dia nah ini sudah dijahit ya nah ini sudah dijahit nah sampai di sini menggunakan sepatu sebelah nah nanti hasilnya itu dia seperti ini kalau sudah dijahit yang bagian ujungnya itu nah ini dia nah ini ya yang bagian ujungnya nah seperti itu nah seperti itu, dia ya. Ini yang sudah dijahit sampai situ. Nah, sampai di situ. Setelah itu, nah, ini kita jahitnya pakai sepatu biasa sampai ujung. Nah, ini pakai sepatu biasa, tidak pakai sepatu sebelah lagi. Jadi, kita jahitnya um, menggunakan sepatu biasa. Setelah itu, kita jahit yang bagian samping-sampingnya itu Nah, ini kita jahit Jahit, jahit, jahit sampai ujung ya Yang bagian samping-samping uh, Antara baju depan dengan baju belakang Nah, sebelum, sebelum itu, ini kita pentul dulu Biar dia nggak geser, biar dia rapi gitu ya Nah, seperti ini dia Sampai ujung Setelah itu Nah disini saya memakai Puring Hero Nah puring Hero ini bahannya dia uh, Nyerap keringat Bagus itu ya Tapi kalau kalian misalnya mau pakai puring yang lain juga Terserah kalian Nah di disini uh, uh, Saya itu Dari bawah itu saya Bansi 4 cm Di atasnya juga 4 cm Nah ini makanya saya lipat seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Di bawahnya juga 4 Jadi dia nggak sepanjang e, Baju Baju yang ini Tapi untuk bagian ini dia 4 cm gitu 4 cm Dikurangkan gitu bagian atas ataupun bagian bawahnya nah setelah itu saya pentul, nah ini masing-masingnya itu sekitar 2 ya 2 cm untuk kampu kainnya, untuk masing-masing kainnya, kain asahi sama kayak tadi yang bagian satin bridal itu sama, cuma ini bedanya, ini dikurang 4 dikurang 4 yang bagian bawah nah bagian atasnya juga dikurang 4 jadi saya lipat gitu nah saya lipat gitu ya untuk semuanya nah ini juga sama saya lipat empat nah ini juga sama saya lipat empat jadi dia sedikit lebih pendek dibandingkan baju uh, baju bridalnya bridal itu satin bridalnya itu Uh, oh iya jangan lupa ya. Nah ini uh, setiap potongannya itu kita obras biar lebih kuat ya lebih nggak nanti keluar keluar jahitannya ini kita obras dulu nih yang kayak di uh, pinggir pinggirnya itu. Nah semuanya kita obras ya. Jangan sampai nggak diobras. Jadi untuk dalamannya juga ataupun puring hero yang saya pakai ini. Uh, saya obras juga ya untuk pinggir-pinggirnya, biar dia lebih kuat lebih tahan lama gitu, dan lebih jahitannya itu tidak keluar-keluar gitu ya pokoknya lebih bagus deh jangan lupa diobras nah setelah itu sama kita gabungkan bagian depan dengan belakang eh, belakang dengan belakang depan dengan depan, nah ini kita betul nanti baru kita jahit ya nah, seperti ini pentulnya sampai bawah baru kita jahit untuk semuanya ini bagian tengah belakang kita gabungkan bagian tengah belakang dengan uh, belakang sampingnya dan kita ketemukan pakai jarum pentul dulu baru kita jahit ya sama kayak uh, sama kayak satin bridal tadi itu bagian belakang ketemu bagian belakang bagian depan ketemu bagian depan selanjutnya ini bagian depan sama kayak bagian belakang itu kita satukan nah ini tengah depan dengan yang di sini yang samping depannya jadi saya tulis agar nggak eh, lupa gitu makanya saya tulis nah, ini kita pentul nanti baru kita jahit ya untuk bagian pinggirnya, ini kita ketemukan jahit pentul sampai bawah baru dijahit kalau sudah dipentul dia itu hasilnya seperti ini nah, nanti baru kalian jahit sesuai dengan radarnya ya ini yang bagian depannya nah, ini tengah depan ketemu samping depan ya silahkan nanti dijahit sampai bawah. Setelah sudah dibentul, baru kita jahit sampai bawah. Setelah itu, nah ini kita kasih pentul, ini yang bagian resleting itu. Nah nanti kalau dijahit, dia dijahit ya hasilnya seperti ini. Nah seperti itu ya, dia sampai situ, sampai yang ada besinya itu. Kita jahit menggunakan sepatu sebelah. Nah ini. Kita jahit ya, kita pentul dulu baru kita jahit biar tidak geser. Nah, hasilnya nanti seperti itu. Sampai ke ini. Nah, sampai nggak ada besi itu, sampai situ ya. kalau sudah selesai nah ini sebelahnya lagi itu kita jahit juga sampai sini nah sampai di situ, sampai ujung gitu ya, nah sampai sini jadi harus rata nah ini kita pentul dulu nah jadi garis-garis merahnya itu ke resletingnya ya jadi bukan jarum pentulnya ke garis merah tapi ini yang merah itu ke resletingnya ya nah sampai ujung kita kasih pentul dari atas sampai bawah nah ini kita kasih pentul setelah itu baru kita jahit ya nah pentulnya seperti ini nanti baru kita jahit nanti kalau udah dijahit hasilnya seperti ini dia kira-kiranya itu seperti ini setelah itu, nah, kita lanjut ini yang bagian depannya yang udah kalian pislin tadi itu nah, kita jahit, kita pentul dulu baru nanti kita jahit ya nah, nanti kalau udah dijahit itu hasilnya seperti ini, nah, jadi jangan terbalik ya nah, ini bagian belakangnya nah, bagian belakangnya itu nanti, ini kok udah dipentul semua, dia seperti ini ya jadi, jangan terbalik itu. Setelah itu Nah ini kita ketemukan Yang bagian puring bagian belakang Dengan bagian depan Nah kita jahit samping-sampingnya Jadi seperti ini ya Jadi jangan sampai terbalik ya Nah ini bagian puringnya itu Nah ini yang bagian Luarnya bagian luar Nah ini kita jahit Samping-sampingnya itu ya Yang bagian puringnya Jadi kita jahit yang di bagian puringnya ya samping-sampingnya nah, ya bukan di kain satin bridalnya ya nah, jadi seperti itu, kira-kira kalau udah dijahit, kita pentul dulu biar dia, nggak lari. Biar dia nggak lari lari kalau sudah dijahit bagian samping-sampingnya, kita lanjut nah, ini yang bagian depannya itu nah, bagian depannya ya Nah itu kita jahit Yang bagian atasnya itu Nah kita jahit sesuai dengan radar Kita pentul dulu Sampai selesai Sampai selesai Dan belakangnya juga sama Kita pentul dulu Sesuai dengan radar Nah ini eh, Terserah ya mau di sebelah mana Sebelah kanan atau sebelah kiri ini? Nah ini Mau di ngadap sebelah kanan atau sebelah kiri jadi harus uh, terserah kalian deh kayak gitu, ya. Nah, kita pentul, nanti baru kita jahit ya. Setelah udah dijahit itu kita cencang. Nah, jangan sampai kena benangnya ya. Nah, ini kita cencang, kita cencang nah ini kita cencang semuanya baik di bagian depan ataupun bagian belakang ya. nah ini kita cencang semuanya ya cencang cencang sampai habis biar nanti dia lebih bagus lagi gitu ya untuk semuanya yang tadi udah kalian jahit jadi jangan sampai kena benang intinya ya nah ini kita cencang seperti ini setelah sudah dicincang. Nah, itu yang bagian atasnya itu yang telah sudah dicincang. Nah, ini kita lanjut ke bagian resleting yang paling bawah. Ini kita masih eh, di Nah, masih seperti ini dia. Nah, ini belum dijahit. Nah, dia itu jadinya seperti ini. Jadi kayak bujur gitu. Di kain puring heronya ya. Nah, itu kalau dari nah ini kalau kalau dari luar kita lihatnya, kalau dijahit itu seperti itu, jadi kita itu kayak serong gitu jahitnya e, motongnya gitu ya, kayak serong dulu nah nanti dia jahitnya lurus begitu ya, nah jadi itu kalau dari belakang tuh seperti ini dia, nah jadi itu kayak serong gitu, kita potongnya, nah serong gitu ya, nah setelah itu nanti kita jahit ya kalau masih bingung, nah itu dia seperti ini, nah ini belum dijahit ya, nah, jadi itu uh, kita gitu kan nah ini nah ini kita potong serong gitu nah kita potong serong gitu nah potong serong nah nanti baru kita, kayak gitu kan begitu ah, kan ya, nanti kita baru kita jahit Nanti kita baru jahit lurus gitu. Nah, nanti hasilnya dia kayak gitu lurus gitu ya untuk resletingnya. Nah, ini masih di kain puring hero ya. Nah, jadi itu kita potong serong terus. Nanti kita jahit lurus begitu. Nah, jahit lurus begitu ya. Kalau sudah, nah ini kita balik gitu. Nah, ini bagian depan. Nah ini kita jahitnya sampai di sini, kita tekan biar dia menyatu dengan yang di belakang, nah sampai di sini ya, nah sampai di sini, nah yang di tengahnya juga begitu sampai di sini, nah ini juga sama sampai di sini, nah sampai di situ, nanti biar dia nyatu ke lapisan puring heronya, nah di belakangnya juga sama sampai di sini, yang ada kayak tulang-tulang gitu, nah sampai di sini nah itu e, kalian jahitnya ya nah ini udah saya jahit nah jadi itu dia begitu nah jadi hasilnya itu seperti ini ya nah setiap ada yang e, jahitan tulang itu jahitan yang kayak e, sambungan gitu yang di depan yang di belakang nah itu saya jahit biar dia menyatu gitu dengan kain puringnya dan kain puring heronya setelah itu, nah ini bagian ujung uh, bagian dalaman puring heronya, nah ini bagian paling bawahnya, nah itu jangan lupa di itu dulu ya jangan lupa diobras obras untuk uh, setiap setiap bahannya ya nah ini udah saya obras nah ini ujungnya saya lipat begitu nah ini ujungnya saya lipat begini, nah nanti baru kita jahit Nah, begitu semuanya dikeliling bawah puring heronya gitu ya. Nah, jadi sampai semuanya. Nah, ini kira-kira kecilnya itu begitu ya. Kalau sudah dijahit, itu dia hasilnya seperti ini. Nah, ini saya jahitnya itu uh, kecil aja gitu. Nah, jahit kelilingnya itu. Nah, sampai semuanya gitu ya nah nah untuk bagian uh, kain bridalnya itu yang bagian ujungnya ini nah bagian ujungnya ini uh, saya kesum ya jadi itu kayak jahit yang nggak nampak itu pakai tangan nah itu jahitnya pakai tangan jadi dia lebih rapi itu dibandingkan kalau kita jahit pakai mesin itu kan nampak ya nah jadi uh, setelah itu saya jahitnya pakai tangan ya itu namanya mesum kalau tidak salah ya nah sudah sudah selesai nah ini yang saya buat sendiri Nataras sudah jadi nah bentuknya itu seperti ini nah seperti ini dia bentuk gaun duyungnya ya nah jadi itu saya lebih Fokuskan ke duyungnya, tapi kalau kalian mau ke rompi bajunya, itu nanti beda lagi rumus jahitnya, ya. Oke, okay, selamat mencoba. Nah, ini saya menggunakan e, kain bridal, ya. Jadi, dia sedikit kaku dan keras gitu. Nah, selamat mencoba.